ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan menginformasikan jalur alternatif dari puncak menuju Jakarta jika arus kendaraan dari arah puncak menuju Gadauk Macet kita bisa tepuh jalur ini kita bisa melewati. kita masuk ke jalan pasir angin yang melewati Gunung Kelis tembus ke Sentul kemudian ke kebobakan Madang ke Citirup dan bisa tembus ke Cibinong untuk kemudian bisa dilanjutkan menuju Jakarta nah uniknya di jalur ini ada satu tempat yang menawarkan untuk memanjakan mata, kita bisa melihat pemandangan dari ketinggian, Ya, di sini ngopi-ngopi, makan snack, makan makanan ringan. Ya, cuma menurut saya di sini tuh terlalu komersil. Ya, harusnya standar harga kopi itu kan. 3000 sampai 5000 itu masih make sense Tapi di sini bisa sampai 9000. Segelas untuk harga kopi hitam. Ah, menurut saya ini enggak maxset. Terlalu mahal. Untuk kelas seperti ini saya nggak terlalu mahal. Tapi overall pemandangannya cukup indah. Sekali melepas lelah, ya, untuk kemarin. rekomendasi tapi untuk jajanannya, saya tidak rekomendas. Itu aja sih yang bisa saya informasikan.